serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar dunia Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan spesial para sahabat hati ya, dari akun Instagram Snalputian Skor pilar Ini mengunggah sebuah postingan video wawancara bersama Kakak Rizky Bilar Luar biasa persahabatnya membahas soal rumah baru kakak Bilar Dan kita makin bangga aja, makin bahagia kepada kakak Bilar Yang menyampaikan bahwa rumah baru itu dibuat senyaman mungkin Biar betah ngabisin waktu sama keluarga besar Wow, Masya Allah bangga persahabat ya Ternyata rumah baru dipikir nyaman Biar betah ngabisin waktunya bersama keluarga besar Kata kakak Bilar persahabat ya Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan saja selalu sehat Selalu bahagia untuk keluarga Lesti dan Bilar, amin Ya robbal Alamin Ada kalimat Kelsen juga yang dituliskan Bagus sih Ini pemikiran si kakak Jadinya kalau keluar rumah Emang ada keperluan dan bekerja Kalau enggak, ya di rumah aja Habisin waktunya sama istri aja Kalau besok sama anak istri Katanya Masya Allah banget persahabatnya Mudah-mudahan saya selalu menjadi orang baik, selalu menjadi imam yang baik, dan selalu menjadi sasak inspirasi untuk semua banyak orang. Selanjutnya, berasa baca kita lihat juga, ada sebuah unggahan spesial momen juga semalam ketika Lesti dan Bilar berkunjung bersilaturahmi ke rumah Atta. Dan Aurel Hermansyah Persahabat ya Masya Allah Giliran Leslar Mampir ke rumah Ahak Persahabat ya Dan mereka Semalam dinner bareng Dedek Lesti dan Kak Aurel Ini lagi sibuk masak ya Dan Kakak Bilar Ini lagi duduk santai aja tuh Masya Allah <laughs> Luar biasa idola kita Mudah-mudahan saja Selalu banyak dukungan Selalu banyak support Dari orang-orang baik Yang tulus Mencintai Idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah info yang sangat penting untuk kita semua Di nominasi sosial media Artist of the Year Ini ajang IMA persahabat ya Indonesian Music Award Ini LST masih di urutan pertama dan hampir saja disusul oleh Betran Petok persahabat ya Selisih poin ini tipis banget Yuk, kita gaskan pompa lagi. Mudah-mudahan saja Inilah kita bertahan di posisi pertama. Amin ya Robbal Alamin. Dan kita lihat juga persahabat ya di sini, sebuah kalimat info juga yang dituliskan oleh Rosa Anuscolo. Dua empat lar, fans sebelas sangat mengakui kita fanbase terbesar. Jadi, jangan kasih kendor, vote, vote. Dan kita juga mendapat info dari Aisyah tiga lima satu tujuh. Tetap semangat terakhir besok ya, semangat. Tuh Persahabat ya ternyata terakhir vote itu besok Persahabat ya. Kita tentu harus gasken kompak memvoting mendukung idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada jawaban komentar dari akun Zara 842180. Masih enam hari lagi, yuk terus semangat semakin tipis bedanya semangat. Tuh ada yang besok dan ada yang enam hari lagi. Mudah-mudahan saja. Tentunya ada kabar terbaru kabar baik yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat persahabat ya unggahan bu Fir. Ini adalah sebuah unggahan yang luar biasa juga membuat kita tentunya semakin tertantang aja nih persahabat ya. Di sini ada unggahan dari fansnya onyo persahabat ya kita lihat. Mohon bantuannya ya, dukung atau vote veteran di IMA Langit Musik biar bisa bawa piala sementara posisi kedua katanya persahabat ya Kita lihat di kolom komentar Dari Pratama atau tentang veteran, semangat yuk emang saingannya nggak sembarangan Yang punya fanbase terbesar tapi nggak ada yang nggak mungkin katanya persahabat ya Wow, fandom Leslar digibahin lagi manca banget persahabat ya Yuk kita buktikan keberbaran kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kita, Lasty tentunya Ada kalimat Gelson juga yang dituliskan oleh Bu Fir ya oh, fandom Lensler digibahin manja. Yuk ah, semangat vote lagi, jangan kasih kendor semangat Ayo, saingan kita juga fandom-fandom fandom besar juga, semangat bismillah borong piala, amin Yuk kita doakan saja mudah-mudahan didelasi bisa memborong banyak piala penghargaan di ajang manapun Nah kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Iruli Iman 17 mengatakan Ayo gas terus kita dibilang fans base terbesar loh gokil kan Jadikan kata-kata fans base terbesar jadi motivasi kita gokil gak tuh semangat Tuh persahabat ya Yuk, semangat lagi. Mudah-mudahan saja, tentunya, dukungan semakin banyak dan fans sejati semakin kompak dan solid mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, kita lihat juga bersahabat ya. Setelah makan, ternyata Kakak Bilar ini lanjut main games bareng Atta Halilintar ya, dan tentu Kakak Bilar ini tentu kalah dari Atta ya. Haduh, sabar ya, Bang. <laughs> Diunggah kembali momen tersebut oleh Family Ansgar Leslar 23 Kalimat caption pun dituliskan Sabar ya kakak Bilar katanya persahabat ya Masya Allah banget ya seru banget Semalam tentu Leslar dan Aha Semakin erat hubungannya persahabat ya Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin Dan berikutnya juga persahabat ya ini ada momen ketika sudah pulang, sudah ada di rumah. Kakak Pilar lanjut lagi main games ini, bikin ngakak banget ya, tuh, seru banget. Kakak Pilar hampir saja. Tentu menusuk, bangmut sih ya, pengawal baru Leslar. Ini luar biasa banget, selalu saja membuat kita ketawa bahagia. Mudah-mudahan selalu banyak doa-doa baik diberikan kepada idola kita Dan berikutnya juga bersahabat ya kita lihat ada info dari Ibu Harsiwi Ahmad Soal acara IDA Indonesian Dangdut Wat 2021 Ini membuat kita semakin bahagia dan semakin membuat kita ingin selalu mendukung idola kita bersahabat ya Jangan sampai lupa, jangan sampai kendor Dukung di deklasi kejorak, dengan ikhlas lagu miliknya dengan cara SMS, ketik ida spasi H5, kirim ke 97288 Atau vote di aplikasi video juga, per ya, itu gratis yang mudah-mudahan saja, Dede Alasi bisa mendapatkan piala penghargaan Amin, ya robel alamin Dan selanjutnya juga, per ya ya, keunggahan dari Alasi sebelumnya Mengunggah sebuah postingan foto cute dan maja Dan ada komentar dari kakak Rizky Bilar Yang mengatakan, ibu-ibu rasa bocil ini mah, katanya per ya dan sentak di sini juga ada balasan dari seorang Lesti Kejora mengatakan, "Mau sih, kata Dedek Lesti ya, aduh, cute manja banget!" Mereka saling balas komentar, masya Allah, mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu bahagia. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Renzila Zuhardhi, bersahabat ya, Zenzi juga ikut berkomentar. Aku jadi makin gak sabar lahir ke dunia ketemu Bunda. Aduh, cute banget ya, ada aja laku dari Kak Zenzi yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Nah, kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay stengkel, dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.